Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi Sisutop di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, di sini gua mau main Binomo dulu cuy. Karena di sini gua lagi ada kebutuhan juga ya. Dompet udah mulai nipis juga ya kan? Jadi di mana lagi kalau bukan di Binomo cuy? Oke, langsung saja kita ke Binomo. Oke, dan di sini saldo tabungan gua ada 2891,98 US dollar cuy. Dan BTW di sini gua lagi banyak kebutuhan ya, cuy. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk jajan, dan buat top up diamond juga. Karena buat borong-borong di event keren kedepannya cuy. Ya, di mana lagi kalau bukan di Binomo, ya kan? Hanya di rumah aja 30 detik kita bisa dapat uang ya kan lumayan cuy bisa buat makan buat jajan buat ditabung dan lain-lain ya kan dan di sini gue bakalan investasi 200 US dollar ya karena lagi banyak kebutuhan selama pandemi cuy kita pilih 200 US dollar dan sebelum investasi kita lihat dulu grafiknya naik apa turun di sini juga ada waktu sebelum pembelian jadi kita bisa kira-kira grafiknya naik apa turun ya kan Kalau naik kalian pilih yang hijau Dan kalau turun kalian pilih yang merah Bentar-bentar Oke cuy kita pilih yang naik Oke naik ya grafiknya Oke mantap-mantap nih Bisa makan enak dan belanja-belanja nih besok Asik Oke cuy kita dapat 378 US Dollar ya di sini Wah jadi tabungan binomo gua sekarang jadi 3069,98 US Dollar cuy bisa jajan banyak nih besok buat kalian yang masih bingung mau deposit di mana kalian tinggal klik aja from pengisian rekening di sini Nah kalian tinggal pilih metode pembayaran yang kalian gunakan cuy ada banyak banget ya di sini. Pakai Binomo itu gampang banget dan gak ribet, cuy. Dan misalkan kalian deposit 10 dolar, itu bisa jadi 20 dolar, cuy. Kalau kalian pakai kode promo dari gua ya. Dan kode promonya itu ada dua cuy. Yang pertama ada pita100 dan yang kedua ada Jer SL 100 Nah, nunggu apa lagi? Kalian cuman di rumah aja 30 detik Kalian bisa dapat uang hanya di binomo ya cuy. Buat kalian yang belum download, ayo buruan download cuy. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, okay, pada video kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire, yaitu event gratisan besok bulan September dan full item atau hadiah dari event Free Fire x Money heist dan lain-lain. Sebelum kita bahas ada item atau hadiah apa saja Yang bisa kalian dapatkan pada event Free Fire X Money Hash nanti Mari kita lihat dulu trailernya Sekuy Dari trailernya aja sudah kelihatan bahwa event ini keren banget cuy Apalagi hadiah-hadiah eventnya ya kan Oke mari kita bahas apa saja item atau hadiah-hadiah Yang ada pada event Free Fire X Money Has nanti Yang pertama ada skin terbaru dari Airdrop Nah Untuk desain tampilannya simple dan menarik sih Ada tulisan plan bermuda yang artinya Rencana Bermuda cuy um, Apakah nanti akan ada pembaruan pada map Bermuda Dan juga ada logo Money has juga nih Di bagian sampingnya Yang kedua Ada skin terbaru dari Pet Kucing, Panda, dan Berang-Berang Yang pertama ada skin terbaru dari Pet Kucing Nah Untuk tampilan dari skin baru Kucing ini Unik ya desainnya Jadi kelihatan lebih lucu ya Pet kucing kalau pakai skin ini Boleh lah Kita buat koleksi default kita ya kan Yang kedua ada skin terbaru dari pet panda Anjay Jadi kelihatan comel cuy Waduh Yang ketiga ada skin terbaru dari pet berang-berang Sumpah semua skin terbaru dari 3 pet ini comel-comel semua cuy. Jangan sampai ketinggalan event-nya ya. Oke. Yang ketiga, ada skin terbaru dari skateboard. Nah, untuk desain tampilannya lumayan lah ya. Ada gambar karakter dengan bandel spesial money has di depan. Dan ada tulisan FFXLCDP di bagian belakang skin skateboard ini cuy Dan biasanya kalau skin-skin yang tidak memiliki animasi kayak gini tuh gratis cuy Yang keempat ada dua skin terbaru dari tas atau backpack Nah Yang pertama ada skin dengan desain bentuk seperti tas normal atau biasa ya Cuman yang berbeda dari segi tampilan dan warnanya saja cuy Ada desain dan logo money has, Serta background berwarna merah nih Terus yang kedua ada skin tas atau backpack terbaru spesial event Free Fire X Money Hash. Nah, ini untuk tampilan level satunya mirip kayak tas pipa ya cuy. Garena kreatif. Ini untuk tampilan level nya Kalau yang ini tampilannya berbentuk Gucci atau fast bunga cuy. Waduh, tapi keren sih. Terus yang ini untuk tampilan level 3-nya. Untuk skin tas level 3-nya berbentuk seperti brankas ya. Kalau kita perhatikan dan ada aksesoris topeng Manihas juga nih di bagian samping skin tasnya cuy. Boleh boleh nih skin cuy. Yang kelima, ada skin terbaru dari parasut Nah, untuk desain tampilannya boleh juga nih Masih dengan logo dan gambar bundle karakter money has, Serta terdapat tulisan LCDP Lumayan nih buat menambah koleksi skin parasut kita cuy Yang keenam, ada skin terbaru dari kendaraan mobil biru Nah, jadi nanti akan ada skin terbaru dari kendaraan mobil biru Dengan desain warna merah dan hitam Dan terdapat logo money Hash di bagian pintunya Dan kalau kita amati ada juga tulisan-tulisan di bagian depan dari skin mobil biru ini gitu kan Untuk bagaimana tampilan skin terbaru dari kaleng biru ini saat berada di in-game Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Dan dikabarkan skin mobil terbaru ini bisa kita pakai di lobby cuy Gilo si ateh boy Ini pertama kalinya bapak Garena merilis skin mobil yang bisa kita pakai di lobby dong berarti Iri Yang ketujuh Ada skin topeng terbaru Nah kalau menurut gue skin topeng ini keren banget sih Buat digabungin sama set bandel lain cuy Bakalan kece banget dah Masa sih. Dan diinfokan bahwa skin topeng baru ini bisa kalian gunakan di semua karakter Mau kalian pakai di karakter cowok maupun cewek Bisa gitu kan cuy Yang ke kedelapan ada set bundle terbaru spesial event Free Fire X Money Has. Nah, kalau menurut gua desain dari set bundle ini kayak kurang gitu kan. Yang keren cuma skin topengnya aja sih. Kalau menurut gua cuy, coba kalau ada animasinya ya kan, boleh lah yang kesembilan ada skin terbaru dari senjata AN94 atau senjata angga untuk desainnya biasa aja ya Kurang menarik cuy Masa skinnya cuman berwarna merah semua? Um, mungkin biar cocok atau matching sama bandelnya ya Boleh juga nih Garena Biar para youtuber tuh bisa buat konten 24 jam pakai serba merah ya kan? Waduh <tik> Yang ke sepuluh Ada skin terbaru dari senjata P90 Nah untuk tampilan dan animasinya, keren pake banget sih ini cuy Gila loh, tampilan dan animasinya uang dolar nggak tuh? Wah, ini skin paling keren, unik, dan sultan banget cuy Garena, mantap Dan untuk statistik dari skin terbaru P90 ini adalah Fire speednya plus 1, range-nya plus 1, dan reload speednya main 1 Boleh juga nih skin cuy Udah tampilannya kece, animasinya keren dan unik Ditambah lagi statistiknya juga lumayan nih Wah, jadi nggak sabar buat dapetin skin terbaru dari senjata P90 ini ya kan? Waduh Yang ke sebelas ada skin terbaru dari pesawat dan airship Nah, ini untuk tampilan dari skin terbaru dari pesawat Ini baru yang namanya skin pesawat ya kan Warna merah melambangkan berani cuy Berani barbar -bar sampai akhir ya kan Buat player-player yang hobinya ngendok ya Au ah gelap Terus ini untuk tampilan dari skin terbaru dari Airship. Waduh. Kalau nanti event Free Fire X Money Has ini sudah rilis, satu map bakalan dipenuhi warna merah, cuy. Astaga. Yang ke-12. Ada skin terbaru dari senjata Mel atau Panci. Nah, untuk desain warnanya kuning ya di sini. Terdapat tulisan LCDP di bagian depan Dan ada logo kayak gravity, gravity, money gitu Di bagian belakang dan pegangannya cuy um, Apakah skin baru panci ini bisa kita pakai di lobby? Kita lihat nanti ya okay. <tuh> yang ketiga belas ada dua emote terbaru yang pertama ada emot rebahan ditumpukan uang dolar Yang kedua ada emot menghambur-hamburkan uang dolar Ini emot cocok banget buat ngeledekin player miskin atau gratisan cuy Tapi bercanda Dan kemungkinan emot yang satu ini rilis pada event top up Dan yang satu rilis pada event mission atau event gratisan cuy yang ke-14, ada skin epic baru dari skateboard. Nah, kece badai nih animasinya, cuy! Dari lembaran uang dolar bisa jadi skateboard, nggak tuh? Enggak, Rena memang sultan buat kalian yang setuju kalau skin ini merupakan skin skateboard terbaik dan terkeren di game Free Fire. Komen di bawah ya! Yang kelima belas Ada banner loading dan tampilan lobby baru Ini dia tampilan dari wallpaper loading screen nanti Dikabarkan bahwa background ini akan menjadi wallpaper loading screen saat kita akan login di game Free Fire cuy Jadi kita lihat nanti ya Terus ini untuk tampilan lobby baru spesial event Free Fire X Money Has nanti Keren ya ada tumpukan emas juga, nih, cuy. Yang ke-16, ada item random rewards. Nah, jadi nanti akan hadir item yang biasa kita bagi-bagikan ke player Free Fire lain saat kita berada di Pulau Tunggu, cuy. Dan untuk desain tampilannya, kayak mesin pencetak uang dolar, ya. Yang ke-17 ada banner dari event Free Fire X Money Hash Yang ke-18 ada skin terbaru dari Glue Wall. Nah, untuk tampilannya kurang keren, tapi unik aja, cuy! Dengan logo kepala bandel Money Hash di seluruh bagian dari skin Glue Wall ini. Dan berikut adalah tampilan dari skin terbaru glue ini saat berada di in-game. Yeah, yeah, be Kemungkinan skin glue ini rilis pada event top up atau event gratisan cuy. Yang kesembilan belas ada sepet atau pilok baru dengan desain logo Money has plan Bermuda yang kedua puluh. Ada item atau token emas batangan, dan curigen bensin atau wadah bensin Yang ke-21, ada event mission berhadiah Nah, nantinya akan hadir atau rilis event mission berhadiah cuy Dan pada event ini kalian bisa mengundang teman mabar kalian atau teman guild kalian Buat gabung atau join bersama kalian pada event mission berhadiah ini Dan tidak hanya itu saja Masih banyak hadiah dan event-event keren dan gratis tentunya Yang akan hadir nanti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 Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update.